Terima kasih, Bang Tao. Ya, dan uh, di sini ada Bro Yairi Iya juga. Uh, terima kasih sudah mengundang saya di sini, berbagi sharing ya. lebih pada sharing, mungkin uh, termasuk mungkin sharing tentang trik-trik, uh, ya trik-trik untuk mengerjakan soal-soal uh, berkaitan dengan uh, tes ASN. Sekarang, CASN istilahnya, ya, CASN. Ada dua, yaitu PMS dan P3K. Jadi saya bisa share screen ya? Bisa bang Oke. Okay. Mungkin saya leba ini karena juga masih jiwa guru, banyak memotivasi, jadi motivator ya. Meskipun sekarang sudah bukan guru lagi, tapi tetap terpanggil terus dalam upaya mencerdaskan anak-anak muda kita nias makanya beberapa grup eh, saya bergabung dalam upaya mengambil bagian, ya ini mengambil bagian dalam upaya mencerdaskan generasi nias jadi saya sekarang itu adalah eh, aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ya jadi eh, sejak 2020 sepulang dari S3 saya malah ditarik di Dinas Pendidikan provinsi dan ya, apa motivasinya tapi bagi saya eh, dimanapun kita berada kita itu bisa melakukan eh, apa yang sesuai dengan yang kita pikirkan ya kita eh, saya sebagai ASN di dinas pendidikan ternyata menambah warna gitu ya menambah warna ternyata ada orang seperti saya ASN di sana <laughs> jiwanya masih senang mendidik orang ya bukan jiwanya mengolah-olah <laughs> oke okay. jadi uh, itu nah agenda yang saya sampaikan pada uh, kesempatan kali ini Tentu, saya mulai dari pendahuluan. Nanti ada pendahuluan sekilas, kemudian uh, masuk pada bimbingan soal-soal di sini. Nanti kita akan banyak berdiskusi, ya. Mungkin teman-teman juga nanti akan uh, saya minta untuk berpikir, ya, dan uh, menebak, misalnya, jawabannya apa, misalnya. Dan berikutnya, tips-tips, ya, tips, tips dalam menghadapi yang namanya seleksi. Casm seperti itu, tapi perlu saya uh, sampaikan terlebih dahulu supaya nanti uh, jangan apa uh, salah atau persepsinya berbeda, bahwa uh, tahun 2008 itu saya. Mengikuti formasi CPNS itu 2008, jadi sekitar 13 tahun yang lalu, itu tepat sebe, satu bulan setelah saya lulus sarjana pendidikan. Ya, gitu. Apakah untung atau buntung? Tapi itulah kenyataannya. Desember, November, saya selesai sarjana di wisuda. Dua Desembernya saya mengikuti tes CPNS, dua minggu kemudian dinyatakan lolos, gitu ya. Jadi apa yang pertama saya siapkan ya harus saya bersiap ya, gitu kan. Kadang-kadang kalau pergi perang tidak ada persiapan di situ langsung gugur. Tapi ini benar-benar saya persiapkan diri. Nah, gitu ya. Persiapan yang saya lakukan apa? Secara mandiri gitu. Browsing soal-soal di internet nah, pada saat itu. Jadi tahun 2008 itu tidak seperti yang sekarang ya. Buku-buku tentang seleksi CASN itu masih langka zaman itu saya lihat pun di Gramedia pada saat itu tipis-tipis, sekarang malah tebel-tebel, nah, gitu ya. Uh, tapi kan motivasi diri yang akhirnya kan uh, uh, membuahkan suatu hasil yang uh, baik, kan, motivasi. dan waktu itu juga ada yang menawarkan ikut try out, gitu, try out di Nias pada saat itu. Uh, itu karya dari uh, beberapa, ya. Ya seperti kita kita mungkin seperti Pak Tao dan uh, Bang Yairi ini uh, mengadakan tryout kepada calon-calon uh, uh, apa yang bakal calon yang mau ikut uh, CPNS tes CPNS waktu itu. Uh, pada saat itu uh, saya tanpa banyak mikir waktu itu ya ikut aja tryout gitu, selain browsing soal-soal di internet. Nah, pada saat tryout itu, ya, tahun 2008 itu tryout itu, tesnya ya sama, relevan. Ternyata di daerah di, di, lain sebenarnya, tesnya sudah tes yang mirip seperti ini, ya, eh, yang sekarang. Ya tes eh, apa kemampuan dasar wawasan kebangsaan, tes apa terdengar suara saya? Tes tes iya terdengar terdengarkah suara saya? Terdengar. Oke okay, sorry sorry ini oke okay, oke. Okay. Nah nah itu ya pada saat itu jadi jadi eh, TO yang ditawarkan oleh Panitia waktu itu sudah sudah mengadopsi pola baru yang sekarang sebenarnya. Nah akhirnya saya ikuti, saya ikuti saja waktu itu saya langsung dapat ranking 3 juga. Ini menjadi tambahan pengetahuan bagi saya, karena yang saya browsing di internet justru soal-soal yang langsung bidang, rumpun bidang saya. Kan, misalnya kini maka rumpunnya MIPA. Kan, seperti itu. Berarti menambah kasanah lagi, kan seperti itu tetapi kenyataannya ketika dites, nah rupanya di BKD kita masih BKD Nias waktu itu tidak tidak memfasilitasi soal yang model yang diterapkan yang seperti sekarang gitu ya. tapi kenyataannya saya ikuti yang, yang yang yang diujikan ya seperti yang seperti saya katakan tadi langsung SKB bidang gitu ya. gitu tapi syukurnya karena saya sudah eh, apa persiapan ya, persiapan dengan sungguh-sungguh eh, ya dinyatakan lolos ya gitu dinyatakan lolos itu dan akhirnya sah menjadi CPNS itu tang TMT 1 Maret 2009 sekarang sudah 12 tahun eh, dan sekarang sudah sudah eh, golongan 3D sudah golongan 3D ya dalam 12 tahun itu. Dan selama menjadi PNS saya berkesempatan melaksanakan tugas belajar dua kali S2 sampai S3. Nah, artinya apa? Ya, artinya dari PNS ini kita juga banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Ya, jadi ini saya motivasi adik-adik semua supaya ya image-nya itu tentang PNS yang seolah-olah dunating hanya pingin dapat gaji sebenarnya itu salah gitu ya jadi masa masa dulu masa pertengahan masa sekarang itu berbeda masa dulu menjadi cpns menjadi PNS zaman dulu itu dihargai sekali gitu ya dan langka langka formasinya langka dihargai sekali bahkan pokoknya kita yang tamat sekolah menengah menengah atas smp itu dicari dulu dan image-nya baik dan benar-benar e, dihargai. Nah, tiba pernah ada di tengah-tengah permasalahannya di masa-masa pertengahan ini jelek. <laughs> Yang katanya masuk CPNS di situ, e, apa e, nyogok termasuk ya masa pertengahan itu? Ketika saya masuk CPNS, bahkan ketika saya menang saja masih dianggap berapa kau bayar <laughs> gitu. Masih image-nya begitu. Ya, saya bilang saya bayar dengan doa. <laughs> Masih seperti dan tetangga saya nggak percaya saya, saya lulus tanpa uang kan ngawur sebenarnya karena itu image di masa pertengahan itu jelek gitu. Dan ternyata di 2010 ribu ke atas sudah berubah gitu. Tidak ada lagi yang namanya sokok menyogok. By ability berdasarkan ke kemampuan sekarang gitu ya. Sejak masuk komputerize, best test kan gitu. Dulu kan masih paper best test, test kami masih tulis. Kalau saya masih tulis itu 2010 ke atas sudah komputer best test. Tapi dulu masih belum ada SKB itu. Saya lihat 2010-2011 itu masih belum ada SKB. Pokoknya menang SKB D, itulah dia. Nah sekarang sudah makin ketat seperti itu. Tetapi apapun itu. Ketat pun, sekarang sebenarnya juga diimbangi banyaknya sumber-sumber yang sebenarnya banyak membantu kita mempersiapkan diri kita. seperti itu. Jadi, eh, di samping tadi ada cerita-cerita sebelum eh, kita tadi ini eh, apa, masuk pada acara eh, resminya, bahwa eh, pada akhirnya menjadi eh, PNS masa sekarang itu. Saya tidak katakan cerah ya, tapi saya katakan bahwa nanti tiba saatnya ya, akan kita itu akan dihargai berdasarkan kinerja kita. Nah, gitu ya, berdasarkan prestasi kita. Maka mutlak Anda harus lolos CPNS itu atau CAS. Jadi itu dulu motivasi yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik supaya berjuang gitu Saya rasa ini usia di bawah 30 ini semua kan di kesempatan masih banyak ya salah satu cara yang anda lakukan ini sudah tepat ya ada ikut event-event event penyiapan mental penyiapan psikologi penyiapan bahkan drill soal-soal seperti yang dilakukan oleh pak tausige dan pak laia ini sudah tepat ya dalam hal persiapan seperti itu ya oke nah seperti saya katakan tadi bahwa tahun 2008 itu berbeda dengan yang sekarang gitu ya dulu itu langsung apa seleksi kompetensi bidang nah sekarang kita harus dihadapkan dulu ya dihadapkan dulu dengan SKD apa seleksi kompetensi dasar baru SKB lulus di situ ya saya rasa sudah paham lah itu ya polanya itu nah jadi saya sendiri ya saya sendiri eh apa namanya mengam, membawakan topik sekarang ini namanya tes potensi akademik. Itu tidak jauh-jauh dari peristilahan tiu di SKD. Tes apa itu? Tes eh, inteligensi umum ya. Eh, ya, tes inteligensi umum. Jadi makanya saya sebut tes potensi akademik. Jadi dia terdiri dari ya, terdiri dari Tiga, tiga kelompok yang akan diujikan yaitu tes verbal ya kemampuan literasi bahasa kita kemudian tes angka tes numerasi kemudian tes gambar gitu ya tes gambar itu dia ya. oke okay. apa mengapa dan bagaimana apa apa dia ketika dia berbicara mengukur kemampuan berpikir seseorang jadi sebenarnya di sini poin supaya anda eh, apa diketahui apakah mampu berpikir secara analitis di sini jadi seorang sarjana seorang calon ASN harus diuji dulu mampu nggak dia berpikir secara analitis nah salah satu indikatornya dengan bisa menyelesaikan eh, apa ya tes tes potensi akademik dengan standar yang sudah eh, diberikan eh, ya disyaratkan nah mengapa itu penting ah, karena itu jadi persyaratan mutlak maupun pendukung. Nah, seperti di CPNS ini, CASN ini ini sudah syarat mutlak. Nah, bahkan itu pun pemerintah ini belakangan saja kalau di dunia industri atau di dunia perusahaan sudah jauh, sudah dari dulu menerapkan syarat tes potensi akademik, misalnya syaratnya harus 470, 450 atau bahkan sekarang ada yang menerapkan 500 poinnya nah sekarang juga kalau apa lanjut ke pasca sarjana, nah itu syarat juga ada yang syarat mutlak ada juga syarat pendukung nanti ketika masuk baru nanti dipenuhi tapi seperti misalnya di itb itu syarat mutlak tidak dapat misalnya 475, maka coba lagi tahun depan atau coba lagi semester depan seperti nah bagaimana dia tentu saja melalui uh, tiga kelompok tes yang saya katakan tadi verbal, numerik dan gambar dan ini yang nanti akan saya perkenalkan. Begitu ya, saya akan perkenalkan kepada adik-adik semua. Oke. Jadi eh, itu pertama yang pendahuluan. Ada pertanyaan kira-kira? Kita mainnya begini aja. Ada pertanyaan enggak kira-kira dari adik-adik ini? Sebelum kita masuk pada drill soal misalnya. Silahkan silakan ada di kalau saya aja yang mau ditanyakan diberi waktu. Atau saya malah bertanya, sebenarnya sudah pernah nggak eh, apa me, eh, mendengar peristilahan tes intelijensi umum ini atau tes potensi akademik? Gimana Sudirman Ruru, Mado Ruru, Haesa, unmute dulu deh, unmute dulu. harus mengenal medannya dulu deh ya coba unmute dulu udah pernah mendengar hmm? udah unmute terus mute lagi nih ceritanya ini unmute dulu pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan unmute <laughs> Belum. Okay. udah pernah deh pernah Oh, pernah, oke, okay. oke, okay, baik, berarti udah lumayan lah, artinya jangan sampai tidak gitu ya, artinya kalau maju berperang maka harus kenal dulu medannya seperti itu ya, oke. Okay. Yep. baik, mungkin nanti pertanyaannya malah uh, di apa ya, bimbingan soal-soal ya. Okay. nah, sekarang kita akan masuk pada uh, tes verbal, ya, tes verbal itu ya terdiri dari Tes sinonim, tes antonim, kemudian padanan kata, padanan hubungan pertama, kemudian tes padanan hubungan kedua, dan tes pengelompokan kata. Itu ya, jadi kita akan lihat contoh soalnya, dan nanti akan saya minta juga untuk melakukan prediksi terhadap jawaban. Nah, kalau disebut tes hubungan, berarti kan eh, menghubungkan. Satu variabel ke variabel yang lain, kemudian kira-kira itu terjadi pada pada pilihan ini tepat atau tidak, yang mana yang tepat bisa dihubungkan kan, seperti itu. Jadi, tes padanan hubungan pertama, misalnya di sini nomor satu ya, supir dengan mobil, supir dengan mobil. Nah, jadi ada pilihannya, ada pesawat dengan pilot, ada kuda dengan pedati, ada masinis dengan kereta api, ada delman dengan kusir. Ya, ada pilot dengan masinis. Nah, itu ya. Coba di ini. Jadi kalau dibilang kalau supir berarti kan apanya? Orangnya gitu ya, pengemudinya. Jadi hati-hati juga jangan balik-balik Ya, karena ada juga unsur kebenaran misalnya ya bisa saja nanti uh, pilihannya uh, bisa sama bisa bisa kebalik ya Jadi, coba seperti supir dengan mobil berarti orangnya dulu ya ya yang yang yang logikanya adalah orangnya terus yang yang dikendari apa kan kalau pesawat sama pilot berarti pas enggak itu kira-kira pesawat dengan pilot oh tidak ya oke okay. pak karena benda matinya pesawat kan gitu padahal yang yang pembanding depannya harusnya kan orangnya kuda dengan pedati ah itu udah benar-benar apa ya tidak tidak ada hubungan orang dengan dengan ininya ya kendaraannya masinis dengan kereta api iya pak iya iya oke kita tahan dulu delman dengan kusir sama-sama nah, sama-sama mati ya <tuk> oke pilo iya. sama masinis itu malah sama-sama driver pengemudi iya. nah, maka main cepat ya di situ jadi jawabannya kan c iya kan iya, oke pak. oke nah sekarang sekarang saya malah So, kita coba sekarang yang nomor dua, misalnya nomor dua. Pik, nah, pikiran dengan otak. Coba pikiran dengan otak, pikiran dengan otak. Nah, kira-kira bagaimana melogikannya? Itu ya, pikiran ada di otak atau bagaimana? Nah, berarti, berarti yang mengatur, kan gitu ya? yang mengatur proses pemikiran adalah otak seperti itu jadi begitu cara mengambil mengambil ininya ya hubungannya maka pilihan sekarang buku dengan printer kata-kata dengan lisan komputer dengan ketikan awan dengan langit hujan dengan uap kira-kira bagaimana Hmm bagian b. B. b b bagian b b ada yang lain kira-kira ada yang lain kalau Sudirman apa hmm? b Iya, jadi sebenarnya ini hubungannya misalnya pikiran dihasilkan oleh otak kan seperti itu. Maka kata-kata ya dihasilkan oleh ya lisan ya lisan seperti itu. Oke. Next ya. Sekarang kita coba misalnya sekarang saya coba satu orang ya. Nomor tiga, Adrianis Gule. Coba. Oh Iya, Pak. Iya, silakan. Dompet dengan uang hubungannya. Dompet, uh, uang disimpan di dompet atau dompet tempat menyimpannya uang. Oke, okay, oke, okay. silakan. Gunung, Gunung harimau berarti tidak ya. Tak sekolah. Oh, itu bagian B, Pak. Kalau saya B ya. Buku disimpan di tas sekolah. Oke. Okay. Sangkar burung. Ya antara B dengan D ya. Kandang ayam masuk B. Bagian E pak. Bagian B pak. Gimana? Bagian B kalau nggak salah. Bagian B. Oke, okay, oke. Okay. Jadi begini, hampir, hampir, hampir ini juga sebenarnya kan bisa saja juga apa burung dalam sangkar, ya kan bisa. Nah, iya. tapi, eh, tapi kan terbalik kan harusnya hmm. ya kan sangkar, sangkar burung. tempatnya burung kan seperti iya. itu yang salah. Tapi kandang dengan ayam, iya harusnya sama juga kan bisa Betul. juga kan ayam tempat berada di dalam kandang, kandang. nah tapi masalahnya mulai menerucut lagi masalahnya ini kan dalam bentuk apa bentuk diselipkan misalnya ya dimasukkan ke dalam kan seperti itu prosesnya jadi lebih tepatnya adalah Begin. iya tas sekolah dengan buku, buku. Nah, seperti itu ya oke nah. Oke, sekarang misalnya kalau nomor empat kira-kira, nomor empat bagaimana, agama dengan ateis. Agama dengan ateis. Sudirmawan, agama dengan ateis. Ya, Pak. Ya, agama dengan ateis hubungan apa itu sebenarnya agama dengan ateis hubungan sinonim atau hubungan antonim? Kayaknya lawan kata nih pak antonim. Ya, ya oke okay, silakan. Itu bagian c pak menikah dengan bujang. Oke okay, menikah dengan bujang benar ya? Oke okay, benar. Sekarang coba Sukriyadin Sebuah. Pesawat dengan aftur, pesawat dengan aftur, kira-kira apa hubungannya? Itu pesawat dengan aftur, coba hmm? bahan bakar ya, nah, bahan bakar. Maka kira-kira mana pilihan yang tepat? bagian d pak bagian d bebek atau dodol ini dodol pak dodol ah, itu itu hampir mirip dengan kasus nomor b b, b sama dengan b juga sepeda motor, b ah, motor itu jadi begini ketika kita dihadapkan dengan itu hampir-hampir mirip memang sama seperti tadi apa kandang dengan ayam Bebang. tas dengan nah. tas dengan buku. BB yang lebih cocok, Pak. Nah, itu. Jadi yang lebih tepatnya, jadi pengecoh itu ya, pengecoh seperti itu ya. Pengecoh. Jadi lebih tepatnya memang sepeda motor dengan bensin seperti itu. Hati-hati ya. Ya. Oke. Sekarang pari dengan ikan. Coba Mira Hmm? Pari itu apa kira-kira Mira? Jadi ini harus banyak kita tahu kosakata loh ini ya harus tahu banyak kosakata coba pari pari. Hmm? nama ikan yeah. ya, nama ikan itu ya mira ya, dodol pak, oh dodol, dodol berarti bayam dengan sayur, ya nah, bayam adalah na jenis sayur harus cepat ya gitu, yang lain kan nggak nyambung, gandum dengan teri hubungannya apa paling apa itu ikan teri dimakan pakai gandum atau gandum makan pakai ikan teri kemudian mangga rasanya manis sehingga nyambung itu nyambungnya di situ tapi nggak berhubungan kan burung dengan ayam itu dua jenis yang berbeda kan seperti jadi pari adalah salah satu jenis ikan maka bayam salah satu jenis sayur seperti itu nah berikutnya pizza dengan gandum Pizza dengan gandum. B, Siapa B, ini? B. Genteng tanah liat. Genteng tanah liat. Iya, benar ya. Yang lain paham ya itu ya, bahwa genteng berasal dari tanah liat. Kan gitu, ya. Oke, sekarang modern, tradisional. Hati-hati hmm, ya. Modern, tradisional. Coba Sukriadin coba. Bagian D Pak. Bagian D. Iya siapa yang jawab itu? Siapa yang Ayo, jawab tadi? Sudirman. Iya oke. Ya jadi itu mirip-mirip. Nah hati-hati juga dengan C pesawat dengan sepeda motor. Nah pesawat baik pesawat maupun sepeda motor sama-sama apa? Mo modern Nah, Itu hati-hati ya seperti. Ini. Oke. Nah jadi ini pemanasan ya, pemanasan untuk padanan hubungan pertama itu itu tes verbal yang pertama kan? Sekarang kita masuk sekarang. Oke, okay. sekarang coba Anda ya, Anda kerjakan. Nah, ini masalahnya kan wasala waktu ya, coba. Saya anggap misalnya ini ada 8 soal ya, 8 soal. Saya berikan waktu mengerjakannya dua menit. Nah, silakan. Saya mulai dari sekarang, nanti saya akan tagih. Oke, silakan dua menit. Mengerjakan padanan hubungan kedua. Oke, nanti di 13.54 ya. Nah, kita juga main waktu ini. Main waktu, oke. Silakan, dalam dua menit, Anda bisa selesaikan tidak seperti itu. Semua ya. Oke, okay. sudah dua menit ya. Nah, baik. Sekarang eh, coba nomor satu. Nomor satu, kira-kira jawabannya apa? Mulai dari Marlina Gule, Bule Bagian depan Matahari. kira-kira ah, hubungannya bagaimana itu? Kan antara Bumi mengitari matahari, ya gitu ya? Oke, okay. oke, okay, benar ya? B, uh, D, ya? Oke, okay, berikutnya Sukriadin, D, Pak Dodol. Iya, benar. Ditandai nanti ya, berapa yang benar ya, berapa yang salah ya. Terus, eh uh, Mira. Mira, Platina logam permata hubungan, berarti kan platina jenis logam, permata jenis? Mira. mira. Batu. Iya, huh? batu. Ba benar. Oke. Okay. Ya, batu, ya. Oke. Okay. Iya, Pak. Berikutnya oh. manusia otak komputer berarti apa siapa? Memori. Hmm? Memori, pak. Nah hati-hati. Hmm? Memori siapa? Ada yang lain? Prosesor. pak. pak, prosesor, pak? Prosesor. Iya, k yang benar itu apa? Bagian Iya, prosesornya otaknya komputer itu. Central Processing Unit ya, prosesornya, oke okay. sih. Ya. Nanti di ini ya, tanda ya. Oke okay, yang kelima, gandum, gandum, kue besi. Nah ini, nah, besi berarti apa? Hmm, gandum, berarti nah, apa sih ini, Nurlinam? Ayo, gandum, ya, bahan dari kue tart. Besi, coba, kira-kira. <laughs> Ayo, besi. Besi bahan dari paku, Pak. Pasak juga bahan dari paku. Dari pengen besi, Pak, bagian D. Mur juga dari besi. <laughs> bagian E, Pak. Ya, bener, hati-hati ya. Hati-hati, eh, karena konteksnya eh. luas kan seperti itu gitu ya iya, Pak luas, nah jadi kalau ada soal seperti ini, ini soal yang yang makanya apa kita harus kuat gitu ya feeling kita terhadap peristirahatnya seperti paku pasak mur lempengan besi ya besi ya kan tapi kalau bicara ininya bangunan ininya totalnya yang mau dihubungkan dengan kueta tadi jawabannya ya, adalah gerbang gerbang rumah Iya. Bagian E. Oke okay, baik. Nah berikutnya nomor 6 Moses maha, Moses maha. Hmm. Nah ini saya rasa pelajaran SMA ilmu tentang bumi, geologi. Nah tapi penggambaran bumi apa? Nah. Apa? Geografi. Se geografi Pak. Iya geografi gampang sekali ya geografi. Kalau geomorfologi itu seluk-beluk, itu lebih ini lagi seluk-beluk muka buminya kan ya. itu geodesi ukur mengukur bumi kan sebagainya demokrasi beda lagi masyarakatnya oke okay, ya. Berikutnya padi wereng, bayam apa? ulat Iya. Oke. Ulat ya, B. Ya. Yeah. Terus, nomor 8 nah, ini paling gampang: pupuk, petani, solar, truk, truk pak. iya, truk, ya, dibutuhkan oleh truk. Uh, kalau biskota, apa rupanya? Es, uh, biskota, apa yang dibutuhkan? Biskota, rupanya, truk bensin, ya, bensin, ya, jadi begitu kira-kira ya padanan hubungan pertama maupun hubungan kedua jadi kalau padanan hubungan pertama tadi dia di, kita hanya diberikan satu apa satu contoh padanan sementara kalau padanan hubungan kedua diberikan satu contoh kemudian dipancing dengan satu peristilahan, kemudian padanannya apa seperti itu, jadi hampir mirip lah seperti itu ya. jadi saya rasa siapa yang benar semua ini? dua yang salah sama saya. oke, okay. tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. kalau Supriyadi berapa salah? satu. satu, oke. Okay. Adrianis? Oke, jadi seperti itu. Nah, karena waktu nanti kita, apa nanti di sini juga ada sinonim nanti ya, sinonim. Silahkan nanti kita ini, nanti saya berikan presentasi ini, bahan presentasi ini nanti silahkan Anda berlatih di rumah. Karena waktu kita kan agak ini ya, tinggal setengah jam lagi tempatnya. Kita sekarang masuk ke tes, numerasi. Nah, yang paling enak kan tes numerasi kan. Sekarang tes tentang aritmatika seperti itu ya. Tes tentang aritmatika di sini Anda harus ya kemampuan-kemampuan sampai SMA cukup lah seperti itu di sini sebenarnya. Ya. Oke, ini contoh-contoh soal ya yang di apa yang di, uh, menagih Anda di soal-soal uh, berkaitan dengan tes aritmatika atau numerasi ya. Oke, okay. saya nggak usah dulu nomor satu Nomor satu itu sebenarnya uh, sangat gampang ya. Anda tinggal nanti ya, Anda tinggal mengubah sebenarnya ini menghilangkan koma ya. Jadi ini misalnya 8,0049 ya, Anda ubah Misalnya, menjadi ini kan puluhan ribu, berarti delapan puluh ribu, Maka, kalau ini dikalikan 10.000, maka yang berbanding dengannya juga harus sepuluh Gitu ya? Jadi, kalau nol satu lima kali sepuluh berapa kira-kira? Nah, itu dulu saya tanya, 0,0015 satu lima kali sepuluh Caranya bagaimana itu? Hmm? coba 0,005 kali 10.000 coba kali 10.000 ya 500 bang. Hmm? sedikit bermasalah ini saya powerpoint saya ini sorry bentar saya ini dulu powerpoint saya agak bermasalah sebentar ya sorry bentar ya saya ini tampaknya di refresh dulu <laughs> iya ditutup dulu nanti masuk lagi uh, oke okay. aduh ini mungkin karena nggak berhenti bekerja yuk dimatikan dulu oke okay. bisa nggak uh, saya di ini dulu apa saya saja nggak bisa melift saya coba lift dulu saya Gimana Pak? Uh, aduh saya ini siap... stop stop apa, enggak ini, ini ya, malah pak. udah udah stagnan saya malah nggak bisa ngapa-ngapain ini udah. Entar. Oh enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Okay, saya keluarkan Pak ya, sebentar ya. Iya iya oke. Okay. Nah jadi uh, Coba saya mau minta satu orang tadi si apa ya si Sukriyadin Zebua. silakan tadi ini kan anda dapat berapa ini setelah anda ubah mengkonversikannya dengan pembanding perbandingan yang sama ya jadi tadi kan jadi seperti ini kan anda dapat berapa nilainya? Upayakan jangan ini dulu ya jangan apa namanya pakai kalkulator ya karena nggak main kalkulator nanti itu ya maksudnya Pak hasil 80.049 bagi 15 Pak ya? jadinya kan seperti itu nah berapa? Uh, coba coba coba jadi caranya kan bagaimana itu uh, coba, hmm Atau saya coba pakai ini ya. Pakai ini. Oke. Okay, jadi ini kan kita seperti ini kan jadinya kan kita coba kita konversikan ya jadi bagaimana mempermudah kita kita harus konversikan dia menjadi bilangan yang tanpa ini tanpa eh, desimal tapi mempertahankan perbandingannya seperti sama seperti kalau dikatakan misalnya 1,1 berbanding 0,1 Ya 1,1 berbanding 0,1. Nah itu sebenarnya mempermudahnya kalau kita buat dia dalam perbandingan yang sama itu cukup dikalikan misalnya dikalikan 10 misalnya. Berarti 1,1 kali 10 menjadi 11. 0,1 kali 10 menjadi 1. Itu harus apa? Itu sudah harus dasar Anda pahami secara ini ya logik matematik ya. Kalau masih itu pun bingung agak susah seperti itu ya. Jadi perbandingannya sama ya itu ya. Jadi seperti ini 8,0049 berbanding 0,0015. misalnya. Maka itu sama perbandingannya dengan delapan puluh berbanding 15. Bagaimana bisa tadi 15? ya cara-cara ininya cara Eh, cepatnya kan anda harus ini kan eh, tahu kan gitu ya jadi 0,0015 ya, ya itu kan sebenarnya kali seribu ribu kan gitu harus bisa jadi biar cepat sebenarnya kan 0,0015 tambahkan empat ininya tambahkan empat bilangan eh, ininya 0 1, 2, 3, 1234 terus hitung lagi misalnya ini kan cara trik saja sebenarnya kalau secara uh, matematika terstrukturnya nanti beda uh, ini uh, ada filosofinya lain ya jadi ini nanti kita hitung 1234 jadi di sini akhirnya letakkan ya akhirnya ini kan jadi 15 ya 15 Se sehingga dengan itu kita mudah dengan mudah menghitung delapan puluh dibagi 15. Dapat berapa itu Sudirman hmm? Berapa itu? Main? Bisa? Hmm? ya bagi biasa saja bagi 15 ya coba ya di sini kan ambil 80 bagi 15 dapat 5 kan nah turun seperti biasa 5 x 15 75 ya enggak ya kan hmm. seperti biasa apalagi 5 turun 50, ya bagi 15, belas tiga kan tiga nah, bagi ini eh, kali lima belas ya kan turun lagi 54, puluh turun ke itu ya lima empat tiga lagi pasti kan bagi 15 tiga. kan tiga tiga lagi Ya kali itu berarti empat li lima turun lagi ini saya kasih di bawah ya turun lagi berarti ini se -9. ya kan sembilan sembilan ya bagi lima belas Itulah 6 lah itu tadi ya, 6. 6 15 berapa? 90. Sembilan puluh. Hmm, turun lagi, 9. Dan seterusnya nanti, sampai nanti nilainya kan itu? ya Sampai nilainya nanti itu 5.336,8 enam. Itu ya. Pas ya? Oke, tidak me apa menyahut berarti dianggap pas gitu ya. Oke. Baik, uh, saya rasa itu itu bisa Anda lakukan sendirilah ya. Tidak ada teknik yang khusus di memang main cepat ya, main cepat dia dalam dalam apa dalam menyelesaikannya akan seperti itu triknya triknya ya itu main itu tadi konversikan nah, oke ya. nah, iya oke okay. okay. berikutnya nah ini berapakah nilai dari 27,5% puluh tujuh dari 200%? Nah, ini, ini, ini harus mampu kita buat dalam persamaan matematis. Ini Ini harus mampu kita buat dalam persamaan matematis. Jadi, kalau ada katanya 27,5 puluh tujuh persen, berarti itu artinya apa? Itu 27,5 per 100, kan? 27,5 ya kan? Per seratus. Oke, saya sangat apa. Ya 25 27,5 ya per 100 Nah itu maknanya itu jadi artinya ini kan sebenarnya sama dengan 0, Ayo bagaimana aku ingin tahu dulu kalian ini bisa nggak mengkonversikan ke bilangan desimal ini 27,5 per 100 ini berapa ini Ayo satu orang saya ingin yakinkan Anda bisa nggak ini coba logikanya ini 0, berapa? Kenapa berarti? Marlina Gule, coba. Atau Nurlina Daily, coba. 0,27. Huh? Iya, 0,275. 0,275. Iya, iya. Seperti iya. itu. Maka cara mengerjakannya ini berarti kan 27,5 persen. Bisa cara buat 27,5 per per100 Ya, dikali dengan dua ratus. Iya kan? Nah, kamu abaikan saja. Misalnya, apa? kan, misalnya, kalau bicara angka penting, ya bilangan selain nol itu angka penting. Yang lainnya ikut saja, yang nolnya itu ngikut. Jadi, ini kan bisa saya dua puluh tujuh koma Berarti berapa eh, lima? berapa lima 55. Oh iya, lima puluh eh, ya, lima puluh lima Iya, Kan ya. salah hitung. Nah, itu jawabannya, maka ini kan bisa dicoret. Yang apa ini? Yang yang ini kan ya? Kan mana coretnya ini? Yang ini dengan ini kan nah, saling habis ya? Gitu jadi jawabannya: 55. puluh Paham ya? Halo, adik-adik paham ya, bisa ya? Bisa. Ya bisa lah ya. Nah, kalau sudah cerita begini, nah kalau nah kalau aritmatika ini sebenarnya mengajarkan kita tentang operasi dasar dari matematika ya. Jadi ini sebenarnya masalahnya kita sebenarnya bisa, tapi cepat tidak. ha nah, problemnya kan cepat atau tidak kita? Kita karena di, dikejar oleh waktu waktu. Jadi kalau bicara misalnya 25 puluh lima per tiga enam kali empat puluh per sembilan pangkat setengah. Nah. Coba bagaimana? Kalau misalnya saya buat ya, saya buat logika matematikanya misalnya ini agak apa? Triknya di sini bisa. misalnya ya. A A itu pangkat misalnya. Uh, saya buat saja seperti ini di sini ya pangkat saya giniin, pangkat setengah itu sama dengan itu sama dengan apa itu akar dari a ya akar pangkat dua dari a nah gitu ya jadi misalnya uh, dua uh, sorry empat pangkat setengah berarti itu akar dari 4 berapa akar dari empat? Hmm? dua pak iya jawabannya adalah du dua dua nah nah itu ya nah jadi kalau ada misalnya misalnya ya misalnya a pangkat sepertiga nah berarti itu akar pangkat tiga dari a Ya, ngerti. Jadi, misalnya di sini, a pang, misalnya delapan pangkat sepertiga, ya, berarti akar pangkat tiga dari delapan. How, about the? sama dengan. The 8 akar pangkat akar pangkat 3 dari 8 berarti dua gitu ya dua kali dua kali dua gitu ya 8 ya seperti itulah misalnya Nah jadi kalau kasusnya sudah sudah seperti ini ya sudah seperti ini maka ini kan perkalian semua kan perkalian jadi tidak masalah jadi berarti pangkat eh apa akar dari 25/36 ya kan kali Akar dari 49 per 9 Dan semua ini bisa Dan semua ini bisa habis ini Dari perpangkatan 2 Iya kan Nah misal akar 25 berarti apa? 5 pak 5 Akar dari 36 6, ya? 6. Berarti kali Akar dari 49 7, 7. 7. Akar dari 9 3. 3. 3. 3 Oke sekarang ini benar enggak? Hmm? Masih perlu pakai pangkat setengah? Enggak perlu. Ah. Halo adik-adik, masih perlu pangkat setengah? Tidak perlu, karena udah hasilnya, ya enggak? Ya, Pak. Iya, sekarang tinggal main kan? Tinggal main. Nah, perkalian perkalian itu justru tidak tidak, tidak ada problem di Tidak perlu pakai Menyamakan penyebut Mencari KPK Tidak perlu Langsung saja terjunkan Pembilang kali pembilang Penyebut kali Penyebut, penyebut. Ya enggak? Iya Pak ya. Berarti Pembilang kali pembilang lima kali 7 berarti? 35 Iya 35 Per delapan 18 Ya enggak? Ya, Pak udah paham sampai di situ disitu iya bagus baik berikutnya nah ini mencepat ini anak nah nah kalau udah bicara nol-nol ini no nah angka kalau bicara fisika sebelumnya ada istilah angka penting kalau ada angka nol ya sebelum ya angka eh, apa bilangan-bilangan bulat positif ya itu pak tidak penting itu. Artinya kita libatkan langsung, kita tidak perlu banyak habis mikir untuk ini. Langsung aja 12 bagi tiga berapa? 4, Pak. Iya, 4. Hitung saja aja. Jadi seperti ini misalnya, kalau mau mempermudah begini. Coba ya. Ini hitung hitung di sini nampak kursor saya ya. 0 1 2 3. berarti ini kan sebenarnya 12 kali 10 pangkat 123 pangkat 3 pangkat 3 gitu ya dibagi 3 singkirkan semua dulu eh sori bukan pangkat 3 ya minus di minus 3 sorry sori ya minus 3 ya singkirkan dulu bicara 10 pangkat minus 3-nya karena kita mainkan angka pentingnya 12 bagi 3 empat kali kaliut aja 10 pangkat di minus di 3 minus tiga nah bicara kalau sudah bicara 10 pangkat minus 3 berarti kan 4 memang kali 10 pangkat minus 3 sama dengan. nah arti kalau sudah bicara 10 pangkat minus coba 10 pangkat minus 1 10 pangkat minus 1 0,1 10 pangkat minus 2 0,02 10 pangkat minus 3 berarti 0,0 di tiga ya enggak maka kalau berbicara 4 kali 10 pa minus 3 adalah 0, 0,4 0,4 tegas dulu tegas tegas tegas 0, berapa 0,4 0, 0,04 0,004 tegas dulu 0,004. Iya tiga angka di belakang koma yeah. kan? berarti 0,04 Hai, apa hai, hai, A b. kok A, kok B kok C, hai, hai, hai, E jawabannya ya paham? nah sekarang dengan logika itu coba Anda masih relevan nomor hai, nomor hai, coba saya kasih waktu hai, menit saya kasih waktu 2 menit. Hmm. Hmm. saya kasih waktu dua menit untuk menyelesaikan. Nilai dari tiga persen itu, apa berapa? Hmm? Gampang sekali itu kan? Oke, oke, ini ini cepat. Ini enggak perlu banyak berlama-lama. Ini coba Adrianis. Gule. tiga persen itu sama artinya dengan apa? Hmm? Sama artinya dengan tiga hmm? puluh 100% itu setara dengan berapa itu nilainya? 100% kalau bilang 100% 10 angkat minus 2 Hati-hati ya Coba coba 100% itu itu setara dengan apa itu? 100 perserah 100 perserah persera, Berarti 1 sa, Berarti kalau bicara misalnya 50% Berarti 0,5 5. Berarti 50% per 100. Maka ini main cepat aja kita ini. 3 kalau berarti kalau 3 itu berarti hmm. Hmm. Ayo. Ayo. Berarti 30 hau ada. 37,8 dibagi 100 hau Berarti 0, hau nah, ini. Bagaimana Sudir Mawar? Bisa. 0, berarti logikanya. Berarti bilangan pertamanya kan setelah koma. Kalau dia puluhan itu kan? Ini. Berarti 3,78. Ya. Nah, kita, sekarang kita konversikan pada notasi ilmiah. Ini notasi ilmiah yang di atas ini. Berarti kan 0,378. Nah, lihat saja pokoknya setelah diangkat koma, ada bilangan uh, bulat enggak ada berarti kan 3,78 dikali ya. huh? dikali 10 pangkat Min minus, satu. Sat, minus, satu. Sat, minus Sat, satu Iya minus satu hati-hati nah, ya. ini aku lihat memang ini problem ya ini kayaknya problem ini Pak Tausige. kayaknya problem di aritmatika ini Harusnya ini langsung lancar ini. nah Jadi berlatih ya, hati-hati. Kapan disebut minus? Nah, kalau, kalau begini baru. Kalau kalian bilang ingin misalnya 10 pangkat minus 3, berarti ini 378 kali 10 pangkat minus 3. ah itu baru 10 pangkat minus 3. Ya enggak? Iya, Pak gitu harusnya. Kalian ini langsung santap, ini kalian santap cepat. Nah, memang bisa dikerjakan, tapi kalau lama, kalau waktunya kelamaan habis, kita oh, enggak <tuh> <tuh> ya. Enggak? Huh? Masa mikirnya sampai berlima ber menitan gitu? Gitu ya? Maaf ya, pelan-pelan ya, lah. Pelan-pelan, masih satu bulan atau dua bulan lagi kan ujiannya ya? Pelan-pelan. Coba. Nah sekarang main Main nomor 6 coba coba Saya ingin kalian yang jawab Nomor 6 Dodol hmm? pak Wah udah langsung cepat Oh Nah itu ya Udah minus loh Minus 4 berarti Munculnya angka pertama Setelah eh, Tanda koma Adalah di urutan ke 4 pak. Iya kan Berarti si apa? Siapa yang benar tadi? Si? Siapa yang jawab D tadi? Suki. Huh? Suki. Sukri. Yang lain bisa nggak ini? Coba, coba, coba. Siapa ini tadi? Si uh, Madogudruru, Sudirmawan. Buka cam dulu, buka cam. Kamera. Hmm? Wah, udah ini. Minum teh dulu ya? Oke, okay. ayo. Bagaimana ini bisa ya? Berarti jawabannya apa? Depak bisa iya, berarti kalau minus munculnya angka pertama setelah koma adalah urutan keempat. Satu, dua, tiga, satu, tujuh, sembilan. Ya, paham, paham. Pak. Nah, tapi misalnya kalau seperti ini misalnya, saya katakan bisa 5 x 10 pangkat 3. Ini kebalikan ini. Dengan 5 x 10 pangkat minus 3. Oke, secara cepat. Berapa ini? 5 x 10 pangkat 3 berarti setara dengan? 5.000. 5.000 cepat oke okay. berarti kalau lima kali sepuluh pangkat minus 3 nol nah, koma jadi angka pertamanya muncul di urutan ketiga setelah koma oke okay, mantap oke okay, ya udah paham sampai di sini sudah paham oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah sekarang kita main perpangkatan eksponensial operasi eksponensial kalau a ada bilangan-bilangan dasarnya sama a pangkat X tambah a pangkat minus X ya itu sama artinya dengan ya a Pangkat x tambah hati-hati, nah nih satu per a pangkat x. ya Coba-coba pahami dulu, ini paham ya, pahami. A pangkat x tambah a pangkat min x bedakan dengan a pangkat x kali ini kali ya. A pangkat min x itu beda. Kalau ini langsung saja, berarti a pangkat x dikurang x berarti sama dengan a sama dengan a ini belum masuk kita apa ya deret angka ini ya nah kalau pola ini pola ini silakan selesaikan dengan ini coba dua pangkat 3 tambah dua pangkat minus tiga berarti Dua pangkat tiga plus satu per dua pangkat tiga. Berapa itu? Satu berarti dua pangkat tiga, tambah seper dua pangkat tiga berarti. Haukah? Haukah Nurlina? Berapa? Kok ketawa? Ini pelajaran pelajaran SMP ya Coba berapa berarti dua pangkat tiga tambah 8, Pak berapa 6, 5, 8. Iya. Eh, ya. ya iyalah oh, ya yang yang jawab sih Pak lagi ya <laughs> yang lain coba yang lain si Nurlina dulu Nurlina bagaimana Hai kalau kita nada nah ini belum apa kitanya kalau kita nanti menani ha Byron menania baik by berarti kan begini kan Nurlina berarti artinya kan begini 2 pangkat 3 tambah 1 per2 pangkat 3 iya kan Berarti 2 pangkat 3 berapa, Nurlina? 8. Ya, 8 tambah berarti 1/8 berarti 64/8 tambah 1/8 65/8. Iya, per 8. Ini harus bisa ya, harus bisa. Ini total harus bisa Anda biar cepat ya perhitungannya ya. Iya Pak. Nah, bagi, bisa bisa tadi Marlina Bu loh, bisa? Sedikit. Oh, sedikit. Lama-lama jadi bukit ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang nomor 8. Nomor 8. <laughs> ini ini sudah aljabar ini, main aljabar kita. 3/4a <laughs> Sama dengan 7 plus 3 per 2 A. Berapakah nilai A? Ah, ayo. 7 4. Iya. 7 per 4. A. Kalau sambil ada yang ditanya ya silakan ya. Ini belum lagi kita masuk apa ya, eh, apa namanya itu tadi deret angka ya, non, eh, apa ya? Itu juga harus cepat. Ini main matematik dulu. dapat? Ya, Pak. Sukriyadin, bagaimana? Sukriyadin? Sedang saya kerjakan Pak. Ya. Dua menit, satu menit ya, satu menit lagi ya. Min, min 12. Terusuk. Berapa? Min 12. Harusnya tidak tidak lama itu ya. Nah, ini kan kita menyelesaikannya dengan menggunakan variabel yang sama ya. Di sini ya 3/4 a ya variabel variabelnya a dengan 3/2 a ini juga variabel a ini bisa disatukan ya tinggal kita nanti pindahkan posisinya ya nah sementara ini tidak pakai variabel dia tidak pakai variabel jadi dia disisihkan dipisahkan kita bisa main ini begini kita bisa main pindah ruas gitu ya kalau saya pindahkan misalnya 3/2a ke sebelah kiri kira-kira bagaimana jadinya Nurlina berarti 3/4a ya kan titik-titik 3/2a isi titik-titik ini bilangan operasinya apa 3/2a apa dia? Kurangkah, tambahkah, kalikah, bagikah? Kurang, Pak. Hmm? Kurang. Semua sepakat kurang. Mana yang lain? Uh, Sukriadin? Kurang atau tambah, Sukriadin? Dikurang. Kurang, Pak. Oke, okay, dikurang ya, pindah ruas kurang, oke. Okay. Berarti sama dengan berapa? Di ruas kanan tinggal apa? 7. Tinggal 7. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah yang memiliki variabel yang sama ya, yang memiliki variabel yang sama, kita satukan saja. Berarti kan begini. Kita keluarkan a-nya, a-nya kita keluarkan kita buat di sebelah apa kanan kemudian berarti ini 3/4 dikurang 3/2 tuh 2. 2. Hmm. next apa langsung bisa dikerjakan 3/4 dikurang 3/2 apa yang kita lakukan? Iya, penyebut baru. Berapa penyebut barunya? 4. Hmm? Benar. Berarti 12 uh, 3/4, iya kan? Dikurang berapa? 6/ per, um, 4. Benar enggak? Benar Masih ada A ada Masih ada A Sama dengan two. Two. Yeah, kan Next T. Nah sekarang pernya sudah sama 4, gak usah diganggu Ya yeah, kan Sekarang tinggal Pembilangnya 3 dikurang 6 sama dengan minus Minus atau plus? plus? 3 ya, Minus 3 per 4. 3 A. 4. A sama dengan tu, 7. Nah, sekarang kalau kita selesaikan. Berarti A sama dengan? 7 3 per 4. Oh. Ini, ini sudah main apa ini bukan bukan pindah ruas tidak ada cerita pindah ruas lagi kalau sudah uh, ruasnya berbeda variabel berarti ini harusnya bagaimana tujuh kali ya tujuh kali tiga puluh empat pak minus tujuh kali empat dibagi tiga coba-coba berarti 28 iya 28 per tiga. iya 28 3 ini kacau juga ini apa saya ini eh uh r teaser dapatnya -28/3 Oke, ada pertanyaan? Uh, ada, Pak. Iya, silakan. Silakan koordinat yang bagian nomor 4 tadi, Pak. Iya. Itu sana pangkat min -3. Iya, kenapa kenapa bisa? Kenapa bisa? Nah. min ya. pangkat 3. Oke, 10 pangkat minus -3, 10 pangkat minus -3 ya. Nah, jadi perhatikan tadi seperti yang saya jelaskan di sini misalnya, 10 pangkat minus -1 itu kan artinya begini, 1 kali 10 pangkat minus 1 itu sebenarnya kan. 1 kali 10 pangkat minus 1 berarti kan 0,1. Ya. 10 pangkat minus 2 itu 0,02. Ya kan Kemudian 10 pangkat minus 3. Maaf, sorry, sorry ini salah salah saya. Ini ini sebenarnya 0,01. ya ini juga <laughs> Anda tidak ini ya. Ini harusnya 0,01. Sorry. Maaf, maaf. Ini 1. Kemudian ini 0, ini 0, 0 lebih 1 ya. Itu yang benar ya, sori. Nah, ketika kita berbicara berbicara ee eh, 0,012 oh. berarti kamu hitung berarti kalau sudah di belakang koma di bawah di belakang koma berarti kalau kita mau mengubahnya menjadi notasi ilmiah ini namanya notasi ilmiah ini yang kalau main-main apa ini sepuluh pangkat ini kalau kita main notasi ilmiah berarti kan kemungkinan begini deh jadi coba 12 berarti bisa kita buat di sini satu 1,2 berapa dia belakang koma dia 12 berarti ini kan 1 kali 10,2 kali 10 pangkat minus 2 Nah tapi kalau kita mau ya kita mau eh, eh, 12 itu menjadi bilangan eh, apa bilangan dasarnya di depan maka kita hitung seluruhnya sampai bilangan itu muncul. Berarti 1, 2, 3. Berarti 12-nya ini, 12. Jadi bilangan dasarnya 12. Dikali, berarti 10 pangkat minus 3. Karena sudah sampai di ujung ini kita ambil dia sebagai bilangan dasar. Kalau yang di atas tadi, dia hanya sampai urutan kedua di sini. Berarti nol 1, 2, berarti minus 2, tapi kita lanjutkan dengan menambahkan koma 2. Nah, seperti itu, jadi 10 pangkat minus 2. Kalau kita inginkan dia 12, maka dia jadi 10 pangkat minus 3. Paham ya? Iya, Pak. Tapi kalau berarti ini 0,012 ini, kita ambilnya 0,01, makanya bisa min eh, pangkat minus 3. Itu yang saya tanyakan tadi, kenapa bisa? empat kali sepangkat minus tiga dari mana itu tadi yang saya tanya. Iya uh, iya iya jadi jadi kita mengambilnya iya kita mengambilnya bilangannya sampai sampai dua sampai angka dua ini maka eksponennya pangkatnya kita buat jadi sampai minus tiga. Pikirku ya. tadi. 0 aja yang, di, yang dihitung untuk dijadikan pangkat. Oh tidak tidak enggak, enggak dihitung semua dihitung urutan semua ya oke okay, ya nggak karena saat itu tadi saya jawabnya 0,04 jadi salahlah kalau begitu iya <tuk> iya iya ya. <tuk> kalau kalau hanya satu ya 1,2 tadi ya benar ya 0,04 ya dihitung sampai ini kalau mau kita 10 pangkat tiga eh, ya diambil angkanya semua Oke okay, ada lagi ini ada nanti contohnya gini 0,0 hmm. 0,0,26 ya berarti, berarti kita ngambil kan, ya. 10 ya berarti 26 kali 10 pangkat minus tiga ya berarti sampai dua ya Pak itu eh, 0,26 iya, iya tapi kalau mau misalnya Uh, dia 2,6 Bisa juga berarti 2,6 Kali 10 pangkat minus 2, 2. Ya oke okay. Gak masalah ya Yang nomor itu kan pak Yang uh, uh, Kok uh, 10 10 minus 1 Bukan 10 yang pangkat satu itu ya jawabannya nomor berapa nomor berapa ya. mm -mm. sepuluh tadi jawabannya yang sepuluh minus satu kan yang nomor lima uh -uh. Uh, iya sepuluh pangkat minus satu ya benar oh, kenapa bukan sepuluh pangkat satu aja yang positif Pak. wah beda kasusnya jadi begini sepuluh se sepuluh itu sama dengan 10 pangkat 1 itu artinya kan. Nah kalau dibilang 0,1 maka ini 10 pangkat minus satu. Nah kalau mengapa tidak pangkat 10? Berarti kalau kalau misalnya 3,78 kali 10 pangkat satu pangkat 1 berarti itu sama artinya dengan 37,8. Tiga puluh tujuh delapan itu ya, tapi kalau dibilang 3,78 tujuh delapan kali sepuluh pangkat minus satu itu adalah nol Coba nanti dipelajari lagi ya, dipelajari eh, operasi ya, operasi sederhana matematisnya. Oke, oke. Eh. Bagaimana Pak? Uh... Ya Bang Teo. Oke, okay, bagaimana kita lanjut lagi ini? Ya bergantung energi Bang Theo. Kalau misalnya oh, okay. sudah Oke, okay. kita lanjut lagi uh, setengah jam, tapi kita break dulu. Bisa. Boleh. Uh, kita biar masuk ke ini apa? Apa namanya uh, yang apa tadi itu deret hitung deret hitung itu? Silakan, silakan nanti mengulas kembali ya silakan mengulas kembali tentang basic matematik tadi silakan apa yang saya katakan tadi silakan cari guru matematika yang bisa membantu menghangatkan wawasan Anda. Oke ya? Nah, sekarang saya perkenalkan tentang tes seri angka. Ini juga ini sebenarnya malah lebih mudah sebenarnya. Ini kalau tahu pola tahu pola dan cepat langsung melihat angka itu bagaimana kan seperti itu. Nah oke sekarang kita lihat di sini ada seri angkanya coba ya 75, 97, sembilan 92, enam ya ini kan kalau kalau tidak terbiasa ini wah oh, meraba ampunlah meraba serius kalau tidak biasa melihat pola tapi kalau saya misalnya atau pak apa atau si kalian sendiri yang sudah biasa ini langsung saya tebak ini 75, kaitannya dengan 60, kaitannya dengan 45 ini. Ada keteraturan. Mundur berapa? Mundur 15 angka. Ya enggak? Udah? Bisa yang berikutnya itu pengecoh, bisa juga punya pola. gitu Bisa punya pola. Coba seperti ini, berarti 97692 sembilan dua polanya. Karena hmm. yang diminta, nah, berarti kan eh, eh, yang diminta adalah pola setelah 45, berarti di sini. Angka ke sini. Nah, kalau ini sudah jelas, 75 turun 15, 60, 45. Malah ini jadi pengecohnya. Yang menjadi tantangan kita adalah 97-92. Apa? Ini malah sederhana sekali. 97 ke 92 berarti mundur 5. Maka 92 mundur 5 adalah? Mundur 5. Iya, kurang-kurang apa maksudnya? Kurang 5 maksudnya, dek mundur lima, maksudnya kurang kurang apa? berarti ini 97 tujuh kan kurang lima, ya. Iya, maka 92 dua kurang lima adalah 87. puluh tujuh. iya, delapan oke, okay, paham ya? iya iya. nah itu itu itu dasar, itu dasar sekali ya, dasar sekali. oke okay. oke okay, berikutnya saya kita langkahi dulu yang ini coba. Ini oke okay, ini agak apa ini ini ini, ini 1592 6, 6103 coba. Coba. Kalau kalau mau mau cepat sebenarnya langsung ada pola yang langsung bisa kita ajak kompromi di sini sebenarnya. Coba 1 2 3. 1 dua tiga ini pola yang bisa kita ajak kompromi ini ya kan berarti deretnya plus satu terus kan nah terus lihat lagi nih lima enam ah, lima enam ya oke okay. baru di sini sembilan sepuluh Berarti polanya setiap eh, apa deret 1 2 setelah eh, apa selam, eh, selang selang empat angka ini adalah tambah-tambah 1 eh, selang 3 ya selang 3. Berarti kalau di sini 1 2 3 maka berikutnya 5 6 maka di sini maka di sini berapa? 11 10, ayo 7 7, 7. 7. maka hmm maka yang ini 9 10 11. Iya, 9 10 11 berikutnya. Nah, masuklah. Nah, jadi ini 10, coba di sini 7 saya gores lagi. Eh, uh, mana ini? Saya gores 10 11 kurang 11. Nih, ya 11, iya kan? Nah, Sebelas berarti ini muncul lagi ini tiga empat empat begitu berarti jawabannya B. B. B. Ah. Paham? Iya ah, ya paham ya gitu-gitu. Tapi, tapi masalahnya begini memang kalau kita lihat lama bisa oh bisa tapi kan kecepatan sekarang yang membedakan kita. Kecepatan ya kan? Oh, Oke, okay. sekarang selanjutnya coba. Anda coba 4 5, 4, 5 dulu. 4 dan 5. Coba silakan 4 dan 5. Hati-hati, ini mulai dari bilangan minus loh. Thank okay. you. 21, Pak. Oke udah selesai coba nah uh, Siapa yang bisa menjelaskan coba uh, 4, Pak Carlo ya ya ya minus 4 ketiga ada pola 4 dengan dua satu berarti bertambah satu satu tiga bertambah tiga tiga tambah lima tambah ah kan lima terus tambah tujuh tambah tujuh, tujuh. berarti tambah 9 Iya tambah sembilan Tambah sembilan berarti dua puluh satu. Dua puluh satu bisa semua ya? Tim, oke, okay. saya Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, belas Oke, oke. 11 tambah 9 21. Oh gitu ya? ya Nah udah diuji misalnya tadi Berarti tambah 9 jadi 0 Tambah 9 juga jadi Enggak 0 itu saya anggap uh, Garis setengahnya doang Oh Lebih lebih bijak Kalau pakai Yang Mulai Ini Ini Oke ya. Nah sekarang, nah sekarang yang bisa cepat kita mainkan di sini lagi ini, ya enggak Ini, ya, eh sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ini, ya enggak ya, Pak. Oke, berarti ini kurang satu, ya? Kurang satu. Ya kan terus kurang satu lagi kembali ini 5 ini plus, 5. Ini plus 5. 5. berarti ini selanjutnya adalah 7. 67 7. berikutnya ini adalah 66666 berarti B kira-kira cepat kalian tadi itu ya. Oke, sekarang silakan nomor 7 8. 7 8, silakan. Apa yang langsung terlihat di situ? Apa yang langsung terlihat? Pola 1, 4, pola 2, 5, pola 3, eh? 3, 6. Kemudian pola berikutnya. 15, 14, 13. Berarti di sini? Langsung. 4, 7, 2, belas nah, Cepat. Harus main cepat itu. Ngerti kan? Pola 1, 4, pola 2, 5, 3, 6 dikelang-kelang oleh angka 15 yang mundur satu empat belas berarti lanjutan tiga enam berarti empat tujuh dua belas begitu ya? ya harus cepat ya enggak ya. hmm gitu selanjutnya nah ini selanjutnya ini apa lagi saya ingin satu orang yang mau apa main cepat 2 10, 10, 10, 10 ya, silakan, silakan jelaskan 2 10, eh, Itu 7, 7 8, 8, 9, 9 Jadi setelah 99 itu 10 10 Nah dari awal itu kan 8, 10, 6, 8 6 itu 2 6 kurang 4 2 jaraknya 22 Jadi 4 kurang 2, 2. Jadi jawabannya dua sepuluh sepuluh. Berarti begini polanya kan? Iya Pak. Begini polanya, ya, pak. ada penurunan dua angka minus dua setiap kelang-kelang, setiap antara, ya kan? Benar. Ya, pak. Maka ya. berikutnya di sini nanti dua, dua, ya kan? Oke. Terus di sini berulang angka tujuh tujuh, ya kan? Naik ke 88, ya kan? Naik ke 99, berarti naik ke 10, 10. Oke. Okay. Nah, ini kan lebih mudah, kan? Lebih mudah ini atau yang tadi? Mudah yang ini, Pak. Iya, lebih mudah yang ini. Tapi ingat, di sini kalian harus raih poin. Kalian harus raih poin dengan kecepatan. Karena begini, nilainya semua setara ini. Nilainya setara. Nilainya setara jadi kalau boleh silakan dapatkan uh, bilangan itu uh, apa uh, nilai secepatnya sehingga bisa tabung uh, tabung waktu gitu ya oke okay. oke okay, ini pengenalan berikutnya saya juga perkenalkan saya kurang tahu ya pak tahu apakah tipe soal yang bentar tipe soal yang gambar ada ya Oh ada, ada, ada. ada, oh ada, oke oke ada, oke. Izin Berarti... sebentar saya pak. ungkap ke uh, saya ini oh, ya. ya. Ya, silakan. Mohon izin sebentar ya. Pak. Kebetulan saya juga ada privat setengah oh, hari iya, ini. Jadi oh, untuk okay. sementara saya jadikan apanya hostnya Pak Wau. Nanti kalau udah selesai. Oh, okay di-cancel aja, di ditutup aja oke, oke, oke gak apa-apa iya. ya, saya izin dulu Pak ya oke, okay. ya, gak apa-apa, kebetulan ini saya hostnya si Pak Yairi saya ya, saya jadi kalau mau jadi host Pak nah nah, tiba saatnya ya, tiba saatnya kita main apa ini main eh uh, gambar kecepatan gambar ya hmm, mana ini nah adik-adik di sini juga kita akan di ya diperlihatkan gambar-gambar kelanjutan kira-kira Ya, di sini sebenarnya begini. Kalau tadi tes verbal, tes kosakata tadi, itu biasanya orang-orang yang ini jurusan-jurusan bahasa itu cepat mereka itu cepat. Ya, tapi kalau nggak diasa juga sama aja bohong ya. Tapi harusnya eh, cepat. Kalau tadi Be, apa berbicara matematis tadi itu pasti orang eksak ya orang eksak tiba di sini ini orang biasanya orang apa ini spasial orang-orang eh, teknik ini orang-orang eh, arsitek seni nah, ini cepat mereka ini saya teringat itu waktu apa eh, ketika saya tes apa eh, di Pascaarjana Oh teman-teman saya dari seni rupa cepat sekali kalau bicara tentang ini ya gitu ya Jadi tapi bukan berarti ya bukan berarti kita tidak bisa cepat juga seperti mereka asal kita latihan kan seperti itu. Oke. Nah, satu soal saya kasih contoh dulu kira-kira ya untuk mengasah kalian. Yang pertama. Yang pertama. Nah, di sini ada Ya di sini ada eh, apa namanya bidang datar segi empat, ya segi 4. Kemudian dihubungkan dengan tanda panah segi empat juga, tapi tapi perbedaannya apa kira-kira? Besar dan kecil Pak. Besar dan ya, ya luas ya luasnya kan. <laughs> Maka tinggal tinggal berarti itu sudah kunci sebelahnya. Uh, ukurannya lebih luas berarti sebelah kanannya ukurannya lebih kecil kecil uh, ya yeah. jadi kalau kalau ditantang kita di sini ada bangun volume uh, apa bangun ruang uh, kubus maka di sini harus kubus ya enggak iya pak nggak mungkin kamu cari lagi yang lain harus kubus ya yeah. tapi kubus yang bagaimana pilihan di sini hanya tinggal b dan e eh, kubus yang bagaimana yang B pak yang kecil. Iya yang ukurannya ke kecil maka jawabannya B. Uh, ini kalau dianggap ini sebenarnya ini juga kecil juga ya. ya kecil juga sebenarnya. Tapi ini sebenarnya tipe soalnya sebenarnya ukuran ini sama gitu ya gitu. Jadi jawabannya adalah B. B. Oke paham ya? Nah sekarang coba yang nomor dua kita nomor dua bagaimana? Uh, itu b ya yeah. b pak ya bagaimana nurlina apa ah, pak? itu F bagian apa eh. yang dilihat? Apa yang dilihat di sini? Ini terbalik, Ini, Pak. Dia tadi kan itu, kan itu kan menghadap ke bawah. Ja. Maka yang di sini yang terbalik, model terbalik di sini berarti B, Pak. Ka, Nurlina tadi apa? Iya, <Ih Ih> jangan kok oh, A enggak ada itu. Jadi begini, berarti kemampuan juga melihat melihat gambar itu harus cepat. Maka jawabannya ini langsung balik. B, iya kan? Iya, Pak. Begitu ya? Oke. Sekarang yang nomor tiga. C. Bagaimana suhu kriyadit? C, Pak. C. Iya, benar ya. C. Oke, bagus. Nah, sekarang yang ini. C, yang nomor empat. Ceh, hmm? ceh, serius, hmm? iya Pak. Ada yang lain? Hmm? Yang itu ceritanya tentang apa itu? Ini kan pen, ini kan te, Pak. Mm -hmm. uh, setelah itu kan itu hilang yang apanya itu yang banyak tinggal yang bulatnya. jadi jadikan yang menurut saya yang sesuai itu hanya N karena kan kalau A itu kan menghadap ke atas potong ini kan bawahnya itu menghadap ke bawah terus hmm. kalau B itu menghadap eh, dari atas potongannya hilang bawahnya yang D juga yang sebelah kanannya masih ada sebelah kirinya udah nggak ada terus yang e hmm. bagian tengahnya yang nggak ada jadi sedangkan di soal itu yang setara dengan P itu hanya hanya bagian C karena P itu yang hilangnya itu bagian kanan bukan bagian kiri menurut saya sih Pak. Nah, jadi ini jadi jawabannya apa? C. C. Nah, sekarang bagaimana huruf N ternyata? N ini guratan guratan kita tinggal apa di sini? Berapa kali sat, berapa gu, guratan lagi kita ini? Guratan tahu goresan goresan oh, yang iya, harus kita lengkapi satu, apa? Ha? Satu pak, Tinggal tinggal satu, tinggal gini kan? Oh iya. Ha? Tinggal gini kan? Berarti kita iya. cari yang tinggal satu lagi. Sementara. E. E. e. B. Hah? E. B. kalau kalau kalau A. Kan bukan, ini kan lingkaran, A. Berarti kan bukan guratan garis lurus. Salah. B, Pak. B, B, B juga B, B. sama dengan A. Uh, uh. E, e, e, e. Nah, itu Kalau N, bagaimana N? Kan kita harus lanjutkan lagi begini ke atas. Terus masuk, turunkan lagi ke bawah, kan? Dua kali, kan? Ya, Pak. Demikian juga ini, kan? Nah, sedangkan ini, E sekali aja iya hati-hati iya kan iya pak bisa di bisa masuk akal kalian iya, bisa pak, pak. Bisa, pak. Ah, bisa. itu ini tinggal ini aja ah, logikanya oh. kan ah. lanjut ah, gitu hati-hati <laughs> <laughs> memang memang yang a sama b nah jadi begini sebenarnya a b c d itu sebenarnya setipe di situ aja kita bisa langsung reduksi dia kan seperti itu. Oke, okay. oke okay, next nomor 5 n pak. Hmm. Hmm, bagus siapa yang jawab n? Aku pak. Ah apa apa cerita? yang di soal itu kan ada empat, yang titik itu satu dua tiga ya. empat. Ya, itu, itu yang itu kan satu dua tiga empat. Benar. Jadi, tiga yang cuma tiga di tempat jawaban hanya N, karena goresannya satu dua tiga. Iya, benar. Oke okay, ya, yang lain oke okay, ya. Oke harus cepat itu harus cepat. Berarti siapa ini si Nurlina mal, Cepat dia ini apa ya dalam spasial ya. Oke berikutnya nomor 6. Hai gampang sekali ini. Apa? Hah? Antara, antara A dengan D. Ya, jadi dia diperle diperlebar, kira-kira mana yang cepat, yang mungkin diperlebar bagian? D. D. Yang sementara kalau yang A ini kan diper diperpanjang. Iya dinaikkan ke atas, gitu ya. Oke, okay. next tujuh tujuh C. Pak. C, C. Iya benar, kalau ini kan lingkaran besar. Kemudian dipadankan dengan dua lingkaran kecil, tapi lingkaran yang pertama itu eh, diperkecil dari ukuran pertama, sementara lingkaran yang kedua itu diperkecil tapi dipertebal lingkarannya, kan? Gitu garis lingkarannya. Maka, berdasarkan itu, kita ambil padanan dari eh, bidang datar, maka yang benar adalah C. Oke berikutnya delapan. Nomor depan. Eh Pak. Eh, eh, eh. Oh. Iya ini kan tinggal apa? Tinggal nambah satulah. satu lah, satu lagi. Taruh yang Pak panjang. Oh ya oke bagus ya, cepat ya. Berikutnya sembilan paling gampang. Paling gampang tinggal apa lagi yang kurang itu? Yang D, Pak. Hmm, artinya ada yang di... Dilewatkan. Ada yang, iya, yang dilewatkan. Bagus. Jawabannya adalah D. Terakhir. Ah, paling gampang ini. Atas, satu. Terus uh. langsung 90 derajat. Ya baru langsung lagi 90 derajat langsung 90 derajat berarti 90 derajat ini yang mana yang bagian d d bagian d dengan titik 5. oke tampaknya anda apa ya bisa cepat menangkap ini dan berarti ini kan poin kalau Anda bisa jawab cepat-cepat atau dengan cepat, maka Anda menabung nilai, sehingga nanti misalnya ada hal-hal yang tertinggal sebelumnya di tes-tes sebelumnya bisa dikerjakan kembali. Oke, okay, mungkin itu saja. Jadi, hmm, oke, okay, terakhir saya kasih ini tips: ada tips, ya, ada tips menghadapi TPA yang pertama satu bulan sebelumnya berlatih. Soal-soal TPA sebanyak mungkin. tuh ya Usaha yang Anda lakukan itu seperti sekarang salah satunya. Kemudian dalam tes TPA, tes angka yang diberikan umumnya adalah angka-angka yang bisa dikerjakan tanpa harus menggunakan rumus-rumus matematik yang terlalu rumit. Maka tidak perlu Anda menghafal berbagai macam rumus matematik. Karena itu akan membebani Anda. Yang Anda perlukan adalah logika berpikir struktur saat anda mengerjakan soal-soal TPA kondisikan diri anda dalam keadaan konsentrasi tapi rileks nah, jangan tegang ya tidak panik nah kemudian sebelum mulai mengerjakan lihatlah jumlah soal dan jumlah waktu yang diberikan lalu hitunglah beberapa berapa alokasi waktu per soal misalnya per soal anda punya waktu 30 puluh detik maka kerjakanlah masing-masing soal maksimal dalam waktu 25 detik saja, kan seperti itu. Sisa 5 detik penting untuk mengerjakan soal-soal yang terlewati atau masih ragu-ragu dalam jawaban. Jika dalam waktu 25 detik Anda tidak mampu menemukan jawabannya, lewati saja, pokoknya lewati saja. gitu. Kemudian selain mematuhi alokasi waktu per soal, upayakan pula menabung waktu. Jika dalam mengerjakan satu soal Anda hanya butuh 23 detik, maka Anda dapat menabung 7 detik. Jika Anda menemukan soal, terutama soal dari tes angka yang bentuknya belum pernah Anda temukan sebelumnya dan Anda tidak tahu bagaimana mengerjakan soal tersebut, maka jangan ambil pusing. Jangan ambil pusing, lewati dulu. Gitu ya. Jangan sesekali merasa penasaran dengan soal tertentu, soal manapun saja, disiplinlah dengan alokasi waktu per soal. Ikuti aturan GBYL, enggak bisa ya lewati. <lacht> ya, gitu ya. Kemudian, jangan pilih kasih terhadap soal tertentu. Semua soal adalah sama bobot nilainya. Oleh karena itu, setiap soal mendapatkan alokasi jatah waktu yang sama. Yang terakhir berdoa sebelum mengerjakan tes. Oke, okay. ada quote saya: "Pengalaman pribadi, biarlah mimpi menjadi narasi, ya. tetapi sesungguhnya ada kesiapan, ada perjuangan." Ada pengorbanan, ada dedikasi, ada ketahanan yang dilalui dalam menghadapi tahapan-tahapan kehidupan, gitu ya. Whatever you do, be the best one. Apapun yang Anda kerjakan, jadilah yang terbaik ya. Demikian. Terima kasih ya. Sekian, oh, Pak. Lupa. Tahu, oke, okay, bye. Terima kasih, Bang. Terima kasih. luar biasa ya. Kita mulai dari jam satu, kurang ya. Udah join sekarang, gak ya, mau jam 3. Berarti kurang lebih tiga jam ya. Itu namanya ada ketahanan gitu ya. Iya, iya.